Kabar pertama dan kunggah pertama kita lihat aja di sini ada sebuah postingan video di channel YouTube nya Boy William ketika beberapa bulan yang lalu bersahabat ya ketika bertanya kepada seorang Rizky pilar nih bilamana kakak Bilar nanti menikah dengan Lesti Kejora dan bilamana Lesti ribut nih sama Ibu Rosmala Dewi tepatnya bersahabat ya kakak Bilar. Ini mau bela siapa nih Pak Sahabat Dengan jawaban yang luar biasa dari seorang Rizky Bilar Tetap menjadi imam yang baik Imam yang mencontohkan tentunya dengan kebaikan Kakak Bilar tidak ingin semua itu terjadi Dan Kakak Bilar ini menginginkan bahwa Lisi Kejora Ingin seperti anak kandung dari Ibu Rosmala Dewi Masya Allah Luar biasa mudah-mudahan Tentu, untuk rumah tangga idola kita ini selalu diberikan perlindungan, kebahagiaan, amin. ya Robbal Alamin. Momen tersebut diunggah atau di kembali oleh akun in Instagram Segala Putih pilar Ada kalimat caption yang dituliskan di postingan tersebut, "Nasya Allah, ya Kak, dapetin istri yang seperti anak kandung, bahagia banget pastinya, masya Allah, Allah. Dalam postingan tersebut tentu banyak dibanjiri komentar dari para sahabat Leslar yakni dari akun Instagram Leslar k.s.aryat mengatakan Masya Allah mabruk beruntung yang mendapatkan menantu seperti dedek Lesti dan bahagia juga kalau punya anak perempuan dapat suami seperti kakak Bilar bahagia selalu Leslar anak soleh dan soleha semoga selalu dalam lindungan Allah Insya Allah jodoh anti janah Masya Allah Tabrak mudah-mudahan jodoh dunia akhirat Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya komentar lain diberikan dari akun Hafizah Sukma. Gini aja mewek katanya tuh semoga selalu seperti ini ya kalian Jodoh tiljanah amin Luar biasa, dukungan support doa terbaik selalu diberikan dari orang-orang baik Yang selalu setia mensupport hubungan Lesti dan Rizky Bilar dan selanjutnya kita lihat juga persahabat ya Masya Allah banget nih ada sebuah vitamin bahagia yang kita dapatkan di pagi hari ini Yang tentu lagi lihat FTV kakak Bilar di ACTV Pastinya senyum-senyum persahabat ya Pada zamannya nih Lagi zaman ya kakak Bilar Lagi main sinetron Masya Allah Lumayan buat nambah imun kita nih persahabat Ya langsung aja nih ke ACTV Ada idola kesayangan kita Yang tentunya akan menghibur kita semua dan selanjutnya kita lihat juga, ada sebuah unggahan momen yang tak pernah akan kita lupakan. Di Anyer, di tepi pantai, keromantisan, keuuan dari Leslar selalu tentunya membuat kita bangga dan bahagia. Apalagi ketulusan dari kakak Bilar untuk selalu mencintai menyayangi dedek Leslar lagi digendong tuh di tepi pantai oleh kakak Bilar, membuat kita semakin bangga dan bahagia pada mereka berdua. Masya Allah pasangan Malaysia yang selalu membuat tentunya emak-emak Malaysia bahagia. Alhamdulillah bisa melihat kalian bahagia juga luar biasa dan kita lihat juga keunggahan berikutnya ada sebuah unggahan spesial juga yang kita dapatkan. Alhamdulillah tepatnya hari ini adalah hari ulang tahun Bang Adis Sky Sahabat yang sangat luar biasa mensupport Kakak Lar. Mudah-mudahan Bang Adi Sky Selalu diberikan tentunya kebahagiaan juga dan mudah-mudahan selalu menjadi orang baik yang selalu mensupport Kakak Rizky Bilar dan Dedek Elasti kejuaraan. Momen ini diunggah oleh Angkun Leslar Indonesia 2020. Kalimat caption pun dituliskan dalam postingan tersebut. Selamat tambah umur orang baik, adiska. Semoga panjang umur dan sukses karir Jen... dan jodohnya segeri ditemukan. Amin. Amin amin persahabat yang selalu doakan untuk orang-orang terdekat dari idola kesayangan kita. Berikutnya kita lihat juga nih persahabat yang terpantau. Ada sebuah balas komentar dari dedek dan kakak bilar di postingan tentu kemarin yang diunggah oleh. Rizky Bilar, para yang sedang naik jetski di situ Dedek sim berkomentar lah, lintarnya kemana kah? langsung dijawab nih dengan gercep oleh kakak Bilar jangan pura-puranya nanya deh katanya tuh, sambil emot ketawa ya, luar biasa terpantau, bunda utun udah komen persahabat ya, mungkin bang lintarnya udah nyelam katanya tuh bikin ketawa bahagia mudah-mudahan selalu seperti ini selalu harmonis, selalu romantis, dan selalu cute, dan membuat Mama seluruh dunia Pecinta Leslor bahagia Ke kabar berikutnya Kita lihat juga persahabat ya Ini ada momen yang sangat luar biasa Membuat kita bangga juga Kesigapan dari seorang Rizky Bilar Terhadap istri tercintanya Ketika di Anyar Ini diguyur hujan deras Perhatikan persahabat ya. Tentu perhatian Kesigapan melindungi Seorang istri sangat luar biasa tuh, ya. Makin bangga dan makin bahagia sekali terhadap idola kita ini Masya Allah Dengan sikap tuh persahabatnya selalu memperhatikan istri tercintanya Mudah-mudahan bahagia selalu dunia akhirat untuk Dede Lesti dan kakak Rizky Bila Selanjutnya kita lihat juga persahabat ya Masya Allah Ini ada momen spesial bahagia juga kita dapatkan pagi hari ini ini adalah ketika Momen Family Gathering 2019 Lestil Lovers Ya, wow jadi <gif> Alasi lagi naik singa tuh Masya Allah, sambil ketawa bahagia Luar biasa, mudah-mudahan Insya Allah tahun depan Family Gathering Lestil Lovers ya Doa selalu yang terbaik Untuk idola kita, yuk kita harus selalu kompak dan solid, selalu mendukung yang terbaik untuk idola kita. Masih menunggu kejutan kabar baik selanjutnya, tetap stay tune dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya. Ini informasi di pagi hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, meminucapkan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.